Oh, I'm a tick a <laughs> Oh, I'm a a <laughs> musan oh ama <tuk> tu> oh, amat ketat. Berarti Ini kamu, ini <tuk> kamu. Tu> oh, amat Oh, amat Ini ini ini. para anjing berkelahi Oh apa tuh Mau 1 M pun kamu beli tidak akan saya jual Mau 5 M pun saya tidak akan jual saya tidak akan jual Mau 10 miliar uang cash saya tidak akan jual ini. Oh tiket Oh tiket Oh tiket Tiket tuh. Standar cowok yang mau deketin gue, ya minimal bawa alkohol lah. Oh, amat tiket tuh. Maju, maju, maju, junjun temak temak temak serbu serbu serbu itu cowok. Oh, iya iya anjing iya, tiara satu nih. Halo? Halo sayang. Ya, ya sayang. Dari mana? Ada di rumah. Serbu ada nih. Oh, barapa tuh mau bilang kalau di rumah kita sendiri nih? Oh iya, betul. Oh, mati oh, oh. uh. banyak sekali ya. Oh, Oh, apa ketu? Sama apa lagi, ya? Udah Boleh hey, Eh, sama nomor WA-nya ada nggak? Nggak. Kalau akun IG, ID lain-ID lain. Nggak? Peter? Enggak punya. Nah, Terus, punyanya apa dong? Tukernya baca. Oh, apa ketu. Kau bilang main tiktok aleh. Hah, kau yang kurang berkembang, sayang. Hahaha. <laughs> hey. Oh, apa tiket <laughs> oh, I'm a tic-a-too <laughs> Oh, I'm a tic-a-too Mana oh, mataku? Mana matamu? Mana mataku? Mana gigimu? Mana matamu? Mana gigimu? <gir> <gir> Mana matamu? Wah! Ah! Yes, ini saatnya aku mengeluarkan jurus Kamu nanya? Kamu <gir> Kali ini dia pasti nanya pesananku benar apa enggak? Es eh, Kopi hazelnut satu kak. Silakan kak bayar. Bisa bayar. Aku nggak boleh Kami. nanya. Tanya ya kak, tanya aja kak. Terima kasih kak atas nama siapa? Kau mau ini? Kau mau belajar? Oh, -seling, seling, apa tiket tuh? Kalau mau selingkuh, selingkuh kak. Aku nggak larang. Mau juga berhak, bahagia ataupun rendah lingkungan ya oh ambil tiket tuh aku tuh oh mati ketu dapat sanggup padang dapat dapat padang sanggup padang padang, <laughs> padang, padang padang padang gak eh. Ah. eh, ada apa <laughs> oh mati oke okay. okay, cari makan ya ini sini ah oke okay, coba iya terima terima yeah. kamu kamu deng deng uh. <laughs> Oh apa tuh. Oh apa tuh. Ketika oh, gua ketemu Chevy, Ah kayak gini kan enak pun semangat bawa yang kayak gini nih, nih enggak petak satu tuh memang pantai. Oh, Ke mana? Ya, pribadi. Mana? Ya, pribadi. Ya, pribadi. Kamu sekolah? Enggak Kamu apa ya, ya. Subuh tadi? Mana? subuh. Sudah tadi subuh ya.